Oke okay brother, kembali lagi bersama channel Ngiseng-ngiseng. Nah, kali ini ini adalah rem uh, ini apa? rem sepeda ya yang hidrolik ini ngelos sekali nih. Ini yang dinamakan masuk angin. Jadi uh, walaupun kita tekan tuasnya tapi ngelos. Kita akan setting. Pertama buka dulu uh, bautnya ya. Pengisi minyak rem itu kita buka dulu dan isi dulu minyak rem. Kita lihat kosong ya. Uh, minyak remnya kosong, kita akan isi dulu sampai penuh, ya. Dan saya menggunakan ini uh, minyak rem khusus buat uh, sepeda, ya. Tentunya ini Shimano MT200, uh, sepertinya ini juga cocok buat rem hidrolik-hidrolik yang lainnya, ya. Terkhusus buat sepeda, ya, MTB ataupun sepeda-sepeda seli, -sepeda ya, atau sepeda yang menggunakan sistem rem ini seperti ini ya, hidrolis. Oke, ini saya rasa cukup e, setelah diisi ini tekan-tekan seperti biasa, kita pancing dulu biar masuk si minyaknya Nah, masuk. Oke, kita isi lagi ya sambil kita mainkan tuasnya. Pancing ya, ini yang disebutnya dipancing dulu biar meresap ke bagian e, apa? remnya itu kan, bagian rem ke cakramnya, atau yang sering kalau di sini, sebutnya pala babinya, gitu kan? Nah, ini setelah ini penuh ya. Oke, mainkan lagi biar terisi, biar tidak ada angin lagi yang e, tertinggal ya. Makanya disebutnya masuk angin, mungkin masing-masing e, daerah itu namanya berbeda-beda ya. Oke, setelah itu kita tutup ya, tutup bautnya. Sekarang kita akan setting di bagian sininya ya, bagian e, cakramnya. Nah, kita buka dulu ini kan yang MT200 ada karetnya gitu. Yang buat keluar minyaknya. Cabut dulu. Nah, dan ini sebelum kita setting kita, e, kita akan coba buka dulu ya. Seperti biasa ke kiri ya, bukanya ke kiri. Nah, ini. Oke, dirasa sudah ini posisi sudah siap. Kita kencangkan lagi. Sekarang kita akan setting Uh, anginnya setting remnya, setting angin rem hidrolisnya. Oke, okay, seperti ini ya caranya. Ini dikocok dulu ya, kocok tahan ya. Ini masih jauh gitu kan, masih ngelos ya, tapi sudah lumayan sedikit udah ngerem. Oke, okay, sambil satu orang siap membuka keran ya, ataupun membuka uh, anginnya, angin yang di cakramnya itu yang satu orang lagi bagian ini, apa mengocok bagian tuasnya nah seperti ini ya dikocok, ditahan, baru dilepaskan, jadi kuncinya dikocok dulu tuasnya, terus dikocok ditahan, nah seperti ini baru buka kunci buangannya, kunci buangan e, cakramnya sehingga itu akan terbuang angin dan e, minyak remnya dan ini sudah mulai ngerem ya sudah ada, nggak terlalu ngeros seperti tadi ya. Sudah mulai ngerem, nah seperti ini. Nah, itu caranya sama ya, ketika teman-teman ataupun sister dan brother, ketika remnya ngelos, terutama ini rem ini ya hidrolis ya. Nah, ini setting baut ini, ketika mau lebih pakem, ada baut di dalamnya. Pakai kunci L juga uh, sesuai selera kedalaman tuas remnya. Seperti itu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. See you next time.